Selamat pagi, Turuna Apa kabarnya? Pasti kalian baik-baik aja kan Untuk adik-adik yang sedang sakit Kalian cepat sembuh ya Supaya kalian bisa ikut ibadah estata lagi Belum memulai ibadah estata pada pagi hari ini Kakak mengundang adik-adik untuk saat teduh bersama Saat teduh dimulai Saat teduh selesai Kakak mengundang adik-adik buka Alkitab bersama-sama yang terambil dari Markus 14 ayat 20. Ma Markus 14 ayat 20, yang menyatakan ia menjawab orang itu ia salah seorang dari kamu yang 12 ini dia yang menyelurkan roti ke dalam satu pinggang dengan aku Oke adik-adik tema pada pagi hari ini terambil dari tentang beritakan perbuatan dan kasih Tuhan Orang yang dikerasukan dikerasuka legios Dikuasai roh jahat Di dalam jumlah banyak Dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan Kekuatan roh ini Menggerakkan seseorang dikuasai Untuk melawan Allah Injil kemuliaan dan sesama manusia Hati seorang yang dikuasai Dengan kesombongan Pemberontakan Perusahaan perusuhan dan sifat jahat lainnya akibat ia tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera meskipun demikian kuasa Tuhan Yesus tidak dapat ditandingi hal ini tampak dari perubahan perilaku yang dialami oleh orang yang kerasukan legion setelah poh itu diusir oleh Tuhan Yesus Keluar dari dalam dirinya Ia dapat duduk tenang, berpakaian, dan kembali menjadi waras Ketika ia memohon ikut serta dalam perjalanan Tuhan Yesus Dia tidak mengizinkan Yesus menyuruh dia pulang Agar dia memberitakan kasih dan kuasa Tuhan atas hidupnya Sobat teruna, kuasa roh jahat itu ada di sekitar kita Kapan saja dia dapat dikuasai kita Kuasa yang dapat kita kuat serta mengerikan Ketika kita memilih untuk mengeraskan hati dan tidak mendengar nasihat Perilaku kita akan berubah menjadi beringat, nah, kasar suka bohong dan mengubah uh, Injil palsu janji palsu sehingga tidak dapat menjaga kepercayaan siapapun orang yang di sekitar kita akan merasa kurang nyaman itu bukan karena mereka membenci kita roh jahat itu mengeluarkan suasana penuh ketakutan kemarahan dari dalam diri kita kita tidak mungkin menjad, menyadarinya sebab itu keizinan kuasa Tuhan Yesus menguasai hati kita jangan biarkan kuasa roh jahat mencuri dan kebahagia, mencuri kebahagiaan kita maka sejahtera dan sukacita dari hidup kita oke adik-adik itu adalah firman Tuhan pada pagi hari ini kakak mengundang adik-adik untuk saat satu di dalam doa, mari kita segera doa. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih Kau sudah memberikan kami, Masjid Kehidupan. Terima kasih, Tuhan, sudah mendengarkan firman Bapak, supaya firman ini bisa berguna untuk kehidupan kami sehari-hari, Bapak. Juga berkata, teman kami yang sedang sakit, Bapak, berkatlah "Mereka sembuhkanlah, mereka Bapak, dari penyakit apapun, Bapak." Dalam nama Tuhan Yesus kami cek syukur, haleluya, Selamat bertugas adik-adik, selamat menjalankan tugas dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.